USD JPY bearish waspadai potensi rebound. Bias harian pergerakan USD JPY terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD JPY sedang melakukan fase tekanan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke atas dan menembus level 114,99 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 115,30. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212